Ayo, ayo, gimana? Balik kecil, ayo, nyanyi musimnya, ayo, langsung dapat ayo lari pelan waspada waspada perlahan lari yao kau Nah hmm, sudah 10 lagi Ayo Ladi dari sudut kiri Kita ambil mulai dari atas Tinggi-tinggi nah, zona guys ayo, ini mana musuhnya nih, ayo, hmm, ada musuh nih, coba nyulik si dua dah, ayo, hmm, bagus sebetulnya, ah, keren, kita dulang, sekarang, pan lagi lah. Nah, lalu lah. Lalu lah. Lalu lah. Ayo. Ayo. Oke, okay, saya siapkan ini. Kapur nomor 4. Oke, okay, guys. Ayo. Ayo terus. Ayo, guys. Karena uang kecil. lari ayo, lari drain ayo naik ini dulu oh tak Oke kita dulu lah udah pada perang semua nih ayo terus ayo guys semangat guys ayo terus bimba terus hati-hati sudah -hati, mengecil dan sampai ketembak ayo Nah, orang maju perang di sudut kanan Ayo terus Sebenarnya so, udah mulai sini tak lagi Ayo hati-hati waspada, -hati. padam tinggal 5 orang Ayo terus guys Sekarang lagi Dukat lah kita ditawar, Ayo Hmm, ada lawan yang di belakang ah, Ada lawan ini ya Yang lagi di atas ini ya, Tidak tembak nih guys salah ya, juga guys. guys hmm. Sedang mengendap-endap Tinggal empat lagi guys Sayang guys Biar auto gue ya guys ayo semangat guys ayo ayo ayo hmm, mana nih lawannya ini dan mau mulai lucu ayo kita lari oh, orang gak para terang di sana guys ayo semangat guys ayo terus guys bodoh katakan ayo kita harus buaya harus buaya harus lagi buaya ini ayo guys ayo terus semangat ayo ayo ayo orang niprah ayo ayo mana nih hari ini ayo ayo ayo ayo mana ini Mana ini ayo terus Ayo terus, kita cari terus dan mencari Oh hati-hati guys, hati-hati Orang pada peran di sana guys Orang pada peran Semangat, semangat Ayo masuk Masuk ke zona man. Ayo pada peran semua Ayo Oh mana nih orang nih Ayo, ayo, semangat! Semangat! Semangat! Ah, nah, ini orek, jangan sampai mati, guys. Kalau nah, pada perang, guys, ayo kita kita, guys. Nah, sampai mati, guys, nah, ayo, guys. Hai, hai, hai, lagi guys, ayo, ayo Semangat guys Lagi guys Udahnya hai, mati guys hai, hai, hai, tidak jadi kita keboya ini orang palu yang kayaknya boya ini orang palu ah nggak masih juga orang palu aku, karena aku, jadi oleh